Tanpa alasan cinta datang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 Jangan siap siapkan cintaku aku percaya kamu tapi lagi-lagi kau bohongiku kau telah tipu aku Namun kenyataanku tak bisa Maafkan aku terlanjur mencinta Mengapa kita selalu bertemu Aku telah tahu hati ini harus menghindar Namun kenyataanku tak bisa Maafkan aku terlanjur mencinta.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 Maafkan aku terlanjur mencinta, ternyata hati tak sanggup melupakan. Lihatlah kudi Ba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 MENGIT melihat kau bahagia dengannya aku terluka tak bisa dapatkan kau sepuluh Dengannya, ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang bisa. Cinta dan bukan dia, harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya, harusnya yang... Hagia Jara. Sahabat yang kami sayangi, yang kami cinta. chú kembali Jadi. Yeah, Sinan. Bukan salahmu Apa daya aku Mungkin benar cinta sejati Tak berpihak Pada kita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 Sini, kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan, dengarkan lagu lagu. Itu. Di jalan I uh -huh.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 Kau menilai ku salah Sepanjang perjalanan cintamu Kau puji aku setiap waktu Tapi kenyataannya berlawanan. Kita pernah ada baiknya. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada?